untuk membuat pola uh, pola tangan yang kayak model kayak gini ini saya gambar sendiri modelnya itu dia trompet ya ini tangannya itu modelnya trompet nah jadi kalau kita mau buat tangan kayak trompet kayak gini nah biasanya itu kalian pakai gaun ataupun baju apapun kalau misalnya tangannya itu pakai trompet kayak gini kalian buat dulu pola dasar pola dasar untuk Uh, lengan ya, pola dasar untuk baju yang lengan, nah contohnya itu yang seperti ini, nah ini pola dasarnya nah ini dia memakai ukuran ukuran saya ya tapi ini kita pakai ukuran yang kecil nah ini memakai ukuran saya, nah kira-kira itu gambarnya itu seperti ini gambarnya itu seperti ini, kita buat dulu pola dasar untuk lengannya, nah setelah kalian udah buat pola dasar lengannya itu kalian jiplak dengan menggunakan kertas doorslock namanya nama kertasnya itu kertas doorslock nah kertasnya itu uh, contohnya itu kayak gini Jadi, itu contohnya nah begini dia nah ini kan awalnya itu kalian buatnya itu yang untuk tangan itu buatnya itu yang pola dasar tangan kan nah setelah udah buat pola dasar lengan itu kita bagi bagi tiga bagi tiga, nah sebelum kita bagi tiga itu kita jiplak dulu, jiplaknya itu kayak kertas dorsluck gini, nah ini saya menggunakan warna pink terserah kalian kalau kalian mau itu mau warna yang lain nah ini saya jiplaknya menggunakan kertas dorsluck ya, karena memang untuk menjiplak kertas pola agar uh, apa ya uh, kalau kertas doors lock, kertas doors lock itu dia lebih tipis ya, nah jadi memang untuk untuk uh, membuat pola kecil nah jadi setelah kalian udah tempel udah tempel tempel di sini. nah bentuknya itu sudah seperti ini nah baru uh, kalian bagi tiga nah jadi polanya itu kita bagi tiga nah ini namanya uh, pola lengan trompet nah, ini namanya pola lengan trompet nah setelah itu dibagi tiga sesudah dibagi tiga terus kalian gunting kalian garis, kalian gunting nah jadi itu dia jadinya seperti ini nah kita buat dulu uh, garis bujur gitu nah terus di sininya itu uh, terhubung ya nah jadi itu yang di sini nomor satu itu pindah sini nomor dua itu ke sini nomor tiga itu ke sini ya nah jadi masing-masing itu seperti ini nah untuk jaraknya itu saya ambil 6 ya ini dari titik ini sampai ke titik ini 6, nah dari titik ini ke titik selanjutnya itu 6 dari titik selanjutnya sampai ke titik ini itu 6, ya, 6 cm menggunakan penggaris ini ini kalau menggunakan pola yang kecil nah, kalau pola yang besar kalian pasti menggunakan meteran ya nah jadi uh, setelah kalian sudah buatnya, nah ini kenapa dia menyatu, karena ini lengannya itu dia tidak uh, tidak apa ya tidak kayak model kerut ya nah tidak model kerut nah jadi uh, kita itu satukan nah, tapi kalau kalian misalnya itu lengannya di atasnya itu modelnya kerut nah model kerut nah itu bisa kalian uh, gitu kan bisa kalian uh, tidak satukan berarti dari sini ke sini itu jar jaraknya itu juga enam dari sini ke sini itu jaraknya enam nah tapi karena Uh, terompet saya ini di atas lengannya itu dia tidak mengkerut seperti biasa saja cuma di bawahnya dia itu melebar. Nah jadi uh, rumus lengannya itu seperti ini. Nah, da dari titik awal ke titik ini 6, dari titik ini ke ini ke titik dua itu juga enam, dari titik ini ke ini itu juga enam. Nah jadi setelah sudah sudah dari sini ke sini itu ukurannya enam enam enam. enam nah baru kalian buat garisnya itu kayak gitu. Nah, ini kan garis awalnya tuh kalian pertegas lagi. Nah, jadi kalian garis lagi. Nah, dari sini itu harus ke situ. Nah, gitu. Ada jarak sedikit ya kira-kira ini 2 cm lah ya. 2 cm. Nah, jadi dari ujung sini ke situ. Nah, jadi sudah jadi untuk pola trompetnya ya nah ini saya ulangi lagi karena di atasnya itu dia tidak uh, menggunakan karet ataupun tidak berkerut nah jadi itu saya pakai uh, ini dempet. nah tapi kalau misalnya lengan trompet kalian itu kalian kasih kayak kerut lagi di atasnya nah berarti itu kalian dari sini ke sini juga sama kayak di bawah itu jaraknya 6-6 ya. seperti itu, nah setelah itu sudah tertinggal, kalian uh, buat. Nah, jadi, deh seperti ini. Nah, ini namanya untuk uh, pola lengan trompet, ya. Nah, jadi, kalian harus, jadi, kalian harus itu dulu. Jadi, kalian harus buat dulu pola dasar lengannya seperti ini. Nah, setelah kalian sudah buat, kalian tempel menggunakan kertas doors, lock Namanya yaitu memang kertas yang biasa untuk pola-pola baju. Nah, jadi. Tinggal dibagi tiga, satu, dua, tiga, nah, seperti ini dia jadinya. tinggal kalian tempel sudah jadi untuk pola lengan trompet.